Oke, okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel YouTube Bambai Saputra, guys. Oke, okay, mohon maaf ya, uh, Bambai Saputra jadi telat ngupload video uh, karena masih banyak kesibukan ya, guys. Oke, okay, jadi kita akan mengunyah. Kali ini akan menyicipin jajanan yang legendaris, guys. Yang jajanan yang zaman dulu ya, guys. Itu di belakang itu, uh, jajanan uh, cilok. Cilok Pak D A2 guys Jadi gimana keseruannya dan gimana kenikmatannya Jangan lupa dukun dan support channel ini ya Dan terima kasih untuk teman-teman yang udah support Sampai ke titik ini ya Oke kita ke Pak D nya Oke jangan lupa like, komen, dan subscribe Oke okay, jadi guys uh, ini Pak D nya Ini Pak D nya cilok legendaris Pak D Sehat Pak D Oke okay. Ada ini legendaris guys, ini cilok dari zaman saya SD guys. Yeah. Ah iya, zaman SD pak dia. Ya yeah, yeah. saya pesan 5.000 ribu deh, cilok okay, ya. Oke lima ribu deh, cilok deh. Okay. Yeah. Oke. Okay. Yeah. Nih, yeah. inilah ciloknya, cilok pak de. Jadi, inilah uh, ciloknya guys. Yeah. Mbak mau beli apa mbah? Cendol, iya, mbak. Monggo. Beli, mau ini cilok legendaris guys dari zaman saya SD. Pak Dea masih setan ya? <laughs> Alhamdulillah, ini Pak D -nya, uh, tinggal di A2 Desa Bukit Bungkul guys. Oke, nanti kita ada kesempatan, kita akan ngevlog di Desa Bukit Bungkul guys ya. Nah, ini dikasih kecap ya, kita oke. oke. Ada pembelinya guys. Deh. Pak. Hai. Hai. juga. silakan kerkenya sih, Legendaris. Legendaris kan? Okay. Sangat legendaris. Silaknya Pak Di Guys. Biasanya mangkal di mana Pak Di ini, SD. Oh, di depan SD itu, Pak Di ah, ya. Okay. Dari jam berapa Pak D? Sekitar jam sepuluh, so, jam 10.00an ya. ya 10. Oke, jadi untuk teman-teman yang mungkin penasaran, eh, langsung aja di depan, depan itu ya, depan SD Desa Meranti, guys ya. Pak D-nya standby di situ. eh, eh ya, Standby dari jam sepuluh ya, guys ya. Oke. Okay. Gimana kenikmatannya ini? Nanti kita icipin guys. Tuh antri tuh, guys. Legend ini, masalahnya ini kan habis ada acara, jadi Pak mangkalnya di lapangan. Guys, Cheers. Cheers. nah ini masih nah, itu mbaknya itu mbak banyak beli apa mbak? cendol udah tak bayarannya bisa mbak? ya tak bayarannya aja udah aman ya nah, ya ada tak bayarannya coba ya nah, ini proses masukkan cendolnya ya ini sangat legend guys lah. sangat legend banget ini dari tahun berapa pak sudah ya? berapa tahunan ini 22, 22 tahun guys legend sekali ya bener oh. ini pak De, legend sekali <laughs> ya dulu pakai okay, motor berapa sekarang ya di upgrade lah dia ini zaman saya masih SD nih, guys Pak D ini jadi untuk teman-teman yang menunggui jajaran jajanan pinggir jalan jangan lupa uh, like ya, like dan dukung terus. Nanti bakalan akan review lagi uh, siomay apa siomay ya. Mas siomay di Adua itu ada di Bukit Bungkul. Nanti Oke, okay, guys. Saya okay, ini. Oke, guys. Jadi nanti gimana keseruannya dan kenikmatannya kita akan di Oke, okay, jadi guys, kita akan mencicipi ya. Ini salah satu uh, makanan ya atau kuliner yang ada di pinggir jalan atau yang khas legendaris ya. Ini adalah cilok atau pentol cilok, cicipi ini gitu ya. Ini pentol legendaris dari zaman saya masih SD ya. Jadi zaman saya masih SD, jadi udah berapa tahun itu lamanya ya? di gimana kenikmatannya ini kita cicipin ya. kita cicipin uh, salah satu uh, cilok cilok legendaris dari kita cicipin Bismillahirrahmanirrahim Allah mabarak lana rujak perawat ada pada amin yuk ya hmm. garis banget dari zaman saya masih SD guys bayangkan ini padanya masih sehat Alhamdulillah ya Pak padanya masih sehat masih bisa keliling bisa ini ya, sampai saat ini luar biasa. Pak Tadi ini, Pak D-nya biasanya mangkal di depan SD Meranti ya, Desa Meranti. Guys, ini kita makan lagi. Guys, ini dia, ini yang ada tahunya. Gitu, jadi tahunya ini diselimutin dengan uh, ciloknya ini ya. Cilok pentolnya ini dimasukin di tahunya itu, tahu yang udah, anu ya, udah tahu yang udah digoreng ya. Dimasukin ke dalam itu, terus nanti dikukus dan dikasih sambal kacang. Alhamdulillah. Bayangkan guys, 5.000 Dengan 5.000 look ya Kita dapat banyak tadi ya guys ya. Dukung dan support channel ini ya Agar bisa bikin konten-konten jajanan Legendaris atau jajanan yang ada di pinggir jalan Atau mungkin buat Teman-teman uh, yang punya rekomendasi Silahkan uh, tulis di kolom komentar di mana tempat jajanan pinggir jalan yang uh, Wajib di review seperti ini ya Jangan lupa like, comment, dan subscribe guys Salam ya hunya. Hunyah, hunyah, hunyah Mantap guys Thank you guys.